Pertama, saya punya kecurigaan Jangan-jangan dia gurunya Persagi, geng-persagi itu yeah, secara uh, formal Sebenarnya, yeah. um, anatomi yang ditiru gitu, Anatomi yang dipelajari, arah penyempurnaan gitu -gitu, Saya mm. punya kecurigaan itu Nah, mm. terus saya bilang, saya pin ke sini, motret Eh sama, mm. dikasih fotonya terus mm aku punya kalau bukan buat kualitas setak, buat mm. kamu lihat aja ini bisa terus dia kasih mm. aku terus mm. dia tanya kamu kalau mau ngerjain itu kamu punya ya, kamu bekerja sama siapa buat ngerjain itu mm. ada sih galeri Singapura tapi dia bukan National Gallery, mm. dia mm. galeri komersil sama aja kayak Toro mm. atau kayak Amir posisinya mm. tapi belum, ya belum saya follow up lagi juga mm. maksudnya saya melihat maunya melihat artefaknya dulu terus berencana mungkin harusnya nginep di sini beberapa hari dulu. Hmm. ya kalau kalau kalau karyanya sih ada beberapa yang memang masih di gudang yang agak besar sebanyak kan scenery ya, pemandangan bagi saya juga nggak. tapi ya saya nggak tahu sih harus mulai dari mana ya kalau bagi saya sih apa yang jelas untuk coba mengumpulkan lagi eh, informasi baru dari Emiria mungkin agak sulit. Hmm. Ya, artinya kita kan udah momentumnya kehilangan ya persen information dari orang-orang yang kenal sama dia udah nggak ada terus uh, tapi tidak banyak tertulis punya, mm. punya banyak sekali bahan ya terkait sama itu dia masih sempat ketemu papa di kan masih, masih masih kalau papa <tuh> tapi kalau sama Alex juga sebenarnya ya tahu-tahu tahu-tahu enggak lah kan generasinya juga terpaut jauh sekali antara Alex papa di sama sama-sama, sama kinerja sama, sama. ya. ya. Ee, jadi, harapan saya sih sebenarnya kita nemukan treasure itu dalam bentuk misalnya dia kan nggak punya, dia nggak mempunyai, nggak mungkin nggak mempunyai tumpukan file, ya, ya kan? Atau tumpukan sketsa. filenya, ya, atau apa itu pasti ada. Dan e, karena memang ada beberapa skets-gets yang juga dari tahun 30-an, dia udah mulai buat, dan itu salah satu. Endap di Nasirun, Nasirun dapat gitu, ya, dia nyari nyari kan dia nyari nyari yang ini. Ya. Yang aku harapin sebenarnya karena kita juga udah udah nggak bisa ngetrace lagi gitu loh. Cuman harapan saya tuh kata Karunia tuh kan dia terakhir tinggal di Lampung. Dia kerja, memang Emilia ini punya kelebihan. Dia entah karena sekolah, entah karena apa, in the very early life dia itu administrator. Jadi orang admin yang baik, gitu loh. Dan sebagai orang admin yang baik, pasti dia punya filing. Nah, kan nggak punya nggak mungkin nggak punya filing kan? Dan di, itu yang menyebabkan dia akhirnya keliling Indonesia. Dia dipakai misalnya sama rumah sakit, sama plantation untuk bagian administrasi. Itu yang bikin dia sampai ke sini ke sana ke sana. Terakhir tahun 60-an, mungkin dia mesti ngadepin reality, mungkin secara financial dia kerja lagi dan disitulah yang akhirnya membawa dia untuk kerja di rumah sakit di di di, di, di Lampung. Nah, saya sendiri nggak punya apa jiwa inquiry ya. Nah, jadi sebetulnya sih dan waktu itu saya udah bilang sama Heidi kalau bisa ditris di Lampung gitu loh. Siapa sih gitu loh dan tapi ini juga kan udah dia meninggal tahun awal tahun 60-an. Jadi kalaupun ada filing kecuali kalau orang-orang yang kebetulan dititipin itu orang-orang yang yang menghargai atau yang spesial banget mungkin juga sudah berantakan gitu. Soalnya bayangan saya juga lukisan-lukisannya dia banyak kan mungkin dia ngambil-ngambil triplek dari peti-peti zaman dulu kan yang dijadikan atau juga banyak dari lukisan-lukisannya lukisan waktu perang juga dijadikan peti sama orang kan karena hmm, karena karena bahannya nggak iya. ada waktu itu kan jadi banyak sekali kemungkinan waktu itu kalau saya pikir uh, kalau dari segi peran dia dalam seni rupa Indonesia ya Hedi saya rasa udah cukup cukup mengcover gitu ya dan saya cuma bisa bilang bahwa dia memang dari segi umur senior waktu pelukis pelukis Indonesia Waktu itu berorientasi lebih kepada revolusi rakyat dia udah keliling udah ke lurf, udah kemana Eropa lihat museum-museum besar jadi dia sendiri punya wawasan seni rupa yang jauh lebih uh, lebih, lebih lebih lebih luas daripada nah, jadi no doubt dia punya influence gitu no doubt dia punya influence karena dia orang yang amat prominent amat amat kak ibu saya masih ingat sekali waktu itu ketemu dia karena Ibu saya kan juga pelukis nah, Jadi ibu saya waktu tahun 60-an 60 waktu tahun 50-an Suka mengunjungi Si uh, Tante Jane ini Sebelahnya rumah kan cuman Dekat sama Soeharto sih sebenarnya ya, nah, nggak jauh sama Tante Jane. Belakangan Soeharto kan pindah dari Agus Salim Waktu di Agus Salim Tetangganya saya Soeharto Jadi saya nomor 94 96-nya itu Masuri. Suri Bundaran Irian kamu tahu Jakarta gak sih? Tahu, tahu. tahu ya? Bundaran Irian. Jadi saya 94, 96 nya Masuri. Terus jalan Irian seberangnya Soeharto. Hmm. Terus dia pindah ke jalan Cendana kan? Belakangan juga rumah itu diambil alih sama Soeharto, rumahnya Tante Jane. Karena rumah itu termasuk rumah yang gak punya surat waktu Belanda, jadi ditinggal ditinggal kos. Di, sebenarnya dikasih sama orang Inggris kepada kepada tante Jane tapi suratnya nggak pernah diurus nah, kan banyak rumah-rumah yang kayak gitu di Jakarta ya di Menteng kalau kalau memang sih sebenarnya kalau dalam bentuk dalam bentuk arsip orang yang sampai sekarang ini paling serius mengumpulkan itu kan Heidi jadi kalau ada original atau kopi arsip yang tertata itu pasti ada di tangan Heidi, kan begitu. Uh, selebihnya sih sebenarnya ya kalau untuk Emilia saya rasa lebih bagaimana me, untuk untuk ada fairness ya untuk dia sendiri bagaimana supaya dia ini juga kembali punya, sebab kalau dia bisa kembali punya nama dalam dan ya repotnya sekarang kan kalau punya nama itu selalu nanti berkaitan juga dengan value dari lukisannya ya kan commercial value-nya tapi, itu kan yang akan membuat karya-karya yang selama ini mungkin kesembunyi di tempat-tempat orang. Itu akan keluar, yeah. gitu loh. Jadi, sebenarnya itu kan sesuatu yang sebenarnya aku juga nggak sabar nunggu, gitu hmm. loh. gitu loh Karena pengen juga ngelihat. Seperti misalnya kayak Hong Jin, dia kan nggak habis menyesali bahwa, Kok aku dapatnya sesudah buku-ku final ya, yeah, kan yeah. gitu kan. Buku dia yang dia banggakan sebagai ini adalah buku komprehensif tentang koleksi pelukis-pelukis seni, pelukis seni modern Indonesia. Ya, dan dia dia tahu dalam hati kecilnya bahwa ada yang kurang ya hmm. salah satu yang kurang Imiria dan dia dapatnya sesudah buku itu dicetak sampai dibilang wah nanti saya mesti di Kalau misalnya sampai ada second edition atau di kembali, dia akan apa tambahkan. Jadi itu kan justru karena tip karena, karena karena karena keluar dan kalau ini mulai tambah masuk ke bukunya dia masuk ke bukunya orang saya rasa ya kalau misalnya selama berapa tahun ya sampai tante Jane meninggal itu tahun kira-kira Jane meninggal itu tahun berapa ya tahun sebelum saya pindah ke Bali tahun 8 tahun 87 tahun 90-an awal atau antara 87 sampai 90 lah dari saat tahun 60 itu juga lukisannya nggak ada orang yang tahu tentang hmm. dia gitu dan dari tahun 87 sampai sekarang juga relatif nggak ada yang tahu kecuali tiba-tiba dipamerin di bentara budaya hmm. Jakarta sama di Jogja kan cuman itu aja yang yang exposure terhadap media terus masuk beberapa bukunya bukunya kus bukunya wanita, uh, Lulis pelukis -lulis -lulis wanita, nitis artis, terus udah cuman itu aja beberapa magazine tiba-tiba mengcover lagi dia kan, udah cuman itu aja. jadi saya juga ngerasa sayang sih malah saya juga ngarepin kalau misalnya ada ada misalnya ada ada kolektor yang sifatnya punya orientasi ke publik. Uh, ke pub, kepada public domain ya jadi bukan untuk untuk private uh, collection untuk tapi untuk di untuk public domain misalnya uh, ya di Indonesia belum terlalu kelihatan sih ya sebenarnya potensinya kan ada kalau di Barat kan koleksi-koleksi pribadi dari orang-orang kaya akhirnya diserahkan menjadi public domain bisa dilihat oleh siapa saja gitu kan di sini kan potensi yang besar tuh sebenarnya ada seperti orang grupnya Sampurna gitu grupnya sempurna, misalnya dia mau kan dia udah punya cukup banyak koleksi untuk bikin uh, museumnya Sampurna dan itu jadi milik publik hmm. diserahin kalau kalau saya sebenarnya kalau memang begitu saya juga nggak keberatan lukisannya beberapa atau sebagian besar ditaruh di, sana. ditaruh di sana supaya itu bisa dinikmatin orang banyak kan.